mantap sekali percaya bosku, hmm, mantap bosku, jumpa pasirnya itu pecah juga bosku. Apa kabar semuanya kalian semoga kalian baik, baik-baik ah, saja dimanapun kalian berada bosku. Sehat selalu karena kesehatan itu hal yang utama ya bosku. Oke kalian kita mencari perut dongan di KKGUC ya bosku, kakejusie get of Olympus bosku. Kali ini gue coba untuk berbagi Kak apa?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 Hmm mantap sekali Karena bagi gue sebetulnya yang terpenting itu bukannya pola ya bosku Yang terpenting adalah kalian, keyakinan kalian dan kalian bisa membaca ERTP yang terbaik ya bosku ya Kalau kalian belum bisa membaca ERTP yang terbaik kalian bisa gabung aja dulu di grup WA gue Silahkan aja gabung di grup WA gue kita tanya-tanya ya bosku ya Tanya-tanya mengenai pola-pola gacor atau bagaimana triknya, bagaimana tipsnya Silahkan aja linknya gua taruh di, hmm, mantap sekali Linknya gua taruh di, grup, di kolom komentar ya bosku Gua sematkan paling atas di sana linknya untuk gabung di grup ya, gue bosku Nice banget dikasih kali lapannya Pecah di luar kan langsung dapat nice juga Oke okay, mantap sekali bosku ya Oke okay, sekarang kita coba di quick 30 tanpa centang kanan bosku BODOK pecah terus ini eh anjir langsung dapat 5 kali ini bosku gila langsung dapat 5 kali ini bosku anjir sampai deketan gua sampe level hampir jatuh ya, hampir gue ya bosku ya oke mantap sekali bosku hmm jos gandos ini ya bosku jos gandos ini mantap sekali bosku hmm, nice banget pecahnya oke petirnya dong nice dikasih petirnya kali empat doang nggak apa-apa ditambahin lagi juga oke okay. kakek jeus thank you banget kakek jeus bosku buat yang penasaran gua main di situs yang yang gacor ini ya situs yang memberikan gua cuan setiap harinya situs ini bener-bener gacol silahkan aja langsung Tuh tentang channel gua sana gua taruh link untuk daftar situsnya bosku ya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 Mau lihat RTV-nya, link gue taruh di sana juga. Untuk gabung ke grup WA gua juga, kita sharing pola-pola gacor juga. Ada gua taruh di, di renang channel juga ya, bosku. Ya langsung aja sih, gue usah ragu ragu nggak usah takut. Gue usah mantap sekali dari school connect, bosku. Nice banget, ih birunya juga rongga, longga. Eh, topinya gak dapat lagi. Kalau topinya mantap sekali, itu guys, school bus. Dede, dede, dede, dede, dede, gila petir birunya dari tadi ya ini benar-benar bagus sih ini aduh sayang gue nggak bawa modal gede ya. kalau gue bawa modal gede gue taikin bednya ini bed besar nih minimal tiga ribu lah ya gue taikin ini ya aduh nggak apa-apa ya bosku ya kita yang yang penting kita nggak kehilangan momennya kita masih pas momennya jadi modal kecil juga nggak apa-apa bosku ya semoga aja kita dapat uh, ini ya kesempatan untuk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 bagi yang sudah pernah bermain game ini ya udah ya. Langsung aja langsung gasken. Kita coba di website yang gue mainin ini, -ini bosku. Gue gue jamin dah gue jamin. Lihat aja langsung boh. Gue gak ragu-ragu untuk buyes bosku ya karena gue udah lihat pecahnya banyak begini sesuai dengan RTP-nya valid ya bosku. Langsung aja cek ceket cek tendang channel gue ya bosku. Benar-benar mantap gasken doh ini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 Jangan sampai kalian ikut andri kayak mereka bosku Oke okay, nice banget, bener-bener Tambahin lagi, ayo berdiri angkat lagi ketek lo Nice banget ini Oke okay, ini momennya nih lihat, anjir dapet lagi Oke okay, nice, nice banget sumpah Nice banget ditambah lagi, Oke, okay, Jus Marco, Jus Tomaco, Tomiko bosku. Nice banget tiga puluh satu, nice banget, sensasional bosku, auto sensasional dekat, ya sudah tiba dekat, auto sensasional bosku, mantap sekali. Jangan di skip dulu ya bosku, sensasional, jangan di skip ya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 gue juga sebentar lagi bakal WD ya, sebentar lagi gue bakal wed. gue coba cek dulu ini, siapa tahu kita dapet. spin berarti lagi, kalau nggak dapet, oke okay, langsung aja kita WD ya bosku. oke, okay, nice banget. banyak lagi rokok silakan sambil ngerokok sambil ngopi dulu ya bosku. santai-santai dulu. Oke, seperti ini kita nggak dapat lagi ya, Bosku. Langsung aja kita WD. Thank you banget buat kalian yang gue sudah setia nontonin video-video gue ya. Jangan lupa like, komen dan subscribe-nya. Thank you banget sekali lagi. Oke, go WD dulu ya. See you guys. Bye bye.